Oke, ibu coba diceritakan lagi bu bagaimana keluhannya selama ini. Gatal-gatal sejak bulan Juli. Gatal-gatal sejak bulan Gatel -gatel Juli. Panas. Di seluruh tubuh ya bu ya. Seluruh tubuh. Jadinya koreng. Jadi koreng. Iya yeah. Koreng oh. yang garis-garis gitu apa sang bernanah? Oh, dia bulat-bulat gitu kayak kena sembatan rokok itu. Oh, bulat-bulat gitu ya? Iya. Yeah. Empat bulan eh, dari bulan Juli, ya. iya, gemesalah. Nah, kalau, kalau yang di badan itu begini-begini, sama yang sini. Gimana, Bu? Cerita awalnya tadi, itu, Bu? Ibu makan. Kayak eh, apa? Ada yang naruh makan makanan di pintu depan? Pintu depan ya kami positif aja lah kalau makan tapi tidak tahu yang ngasih siapa bu ya nggak tahu yang ngasih siapa udah dikin nggak ada yang ngasih mm -mm. makanannya apa tuh bu sambal goreng paru sambal goreng paru makanan itu oh, ah. sambal goreng paru siang hmm. itu bu siang jumat jumat Jumat tiba-tiba ada yang gantung makanan e, iya. ibu Pas ambil aja pulang itu alhamdulillah ada yang gantung makanan deh katanya sama tempat ini kan kita makan berapa hari nggak senin atau ahad itu gatal-gatal pertamanya makanya hari jumat bu ya Iya jumat. jumat itu sudah jam-jam segini nih ah jam siang gini abis ya. zuhur gini lah ya. ya hari ahad atau seninnya ibu jadi gatal-gatal nah, pertama itu seperti digigit nyamuk di mana awalnya bu di tangan semua oh langsung ke seluruh badan Iya oh jadi nah, saya koreng kan di sini koren koren koren yang berair gitu loh. Mm. Saya ke dokter ke dokter kulit, dikasih obat tambah semua badan. Malah ya. jadi ini. Sama semua badan, bisa Seluruh badan. Karena hawanya panas sama gatal. Panas dan gatal. Ibu hmm. sebelumnya apakah pernah makan paru? Itu, itu paru sapi kan maksudnya? Paru sapi. Nah, ibu pernah belum? udah saya pernah? penat, oh sering, karena memang hobi. Oh senang. Di Jogja kan ada keripik paru tuh. Ah, <laughs> tapi selama ini ibu makan paru ndak ada gatal-gatal. Alhamdulillah nggak ada. Oh ternyata bisa makan sambal paru itu, iya. yang hari Jumat itu ya, iya. jadi gatal sampai sekarang. Gatal-gatal. Dari Juli sampai sekarang nih bu ya, iya. Udah berobat ke dokter spesialis. Sudah. Soal ya. oh, dokterku sudah, sudah dua kali. Mm -hmm. Terus ke dokter, ke Jogja katanya dari pengaruh gigi. Lengar gigi itu mengabdiakbalkan luka-luka gitu. Udah saya cabut giginya Udah sembuh di Jogja itu Hidup saya 3 bulan Udah sembuh Ibu pulang ke Jogja kapan? Uh, September September kemarin ya, nih ya? Iya September Nah saya terus uh, November 10 November itu rencana pemperoleh, mundur mm -hmm. Nah, saya umroh itu, kakek saya benar-benar busuk. -benar ini ini busuk. Ini, ini sampai sekarang masih ada bekasnya itu. Merah. Oh iya, iya, iya. Ini benar-benar busuk, -benar gini. Hmm. Ya, Selama umroh itu ya. Saya ke dokter lagi. Sampai sini. Uh, saya ke dokter. Mah, tumbuh lagi. Tumbuh lagi seluruh badan. Selama umroh itu, ibu gatal nih, berarti ya betul oke okay. saya kata temen-temen sekamar itu kayak anong katanya gitu. kalau udah tidur itu ditudin gitu katanya gitu masa sih tapi memang luka-luka semua badan saya hmm. oke okay. bu dari Juli ibu makan sambal paru yeah. sampai sekarang apakah yeah. ibu sering bermimpi buruk awalnya itu mimpinya itu kayak kayak di taman gitu terus nyesat sesat gitu abis itu saya ngerti lagi oke, kalau misalnya mimpi tentang binatang ular mungkin atau anjing harimau, buaya mimpi dikejar atau mimpi diserang, atau mimpi melihat binatang lupa saya. kalau mimpi yang temanya kematian bu, mimpi ketemu orang-orang yang sudah meninggal Mimpi ibu melihat orang, orang yang hidup meninggal, atau orang yang sudah meninggal hidup lagi ketemu ibu. Enggak, kayaknya enggak. Kalau mimpi tentang ketinggian, ya itu tadi yang saya ke, ke, ke kebun, terus nyesat ada jurang, oh, ada jurang. Iya, itu. itu aja. Iya, uh, oke. Okay. Dari bulan Juli sampai sekarang, apakah ada gangguan dalam ibadah, Bu? Nanggung sering. Apa? Terutama kalau azan, hmm. itu gatal. Kalau azan gatal. Kalau udah sholat tertidur. Lagi sholat berdiri gini. Tahiyat. Oh pas tahiyat. Tahiyat. Pas tahiyat. Tahiyat itu kan saya berusaha selalu di masjid. Tadi udah tahiyat belum ya, gitu. Hmm, lupa Tidur. ya. Ah memang tertidur. Eh, saya saya ulangin, saya gini-ginikan nanti tertidur lagi, hmm -hmm. gitu habis itu gatal setengah mati gatal oke uh, mimpi buruk ibu sudah pernah dirukia tadi katanya ya sudah dulu juga udah pernah rukia mm -hmm. ada reaksi enggak waktu dirukia bu ada apa reaksinya reaksinya uh, panas panas panas apalagi terus apa, berdebar berdebar-debar iya. hmm -mm. sampai muntah-muntah gitu bu iya, oh. muntahnya itu justru pas selesai tahajud besoknya besoknya? iya, pas habis selesai tahajud itu kata suami teriak-teriak bermuntah-muntah hmm. oke okay. saat ini apa yang ibu rasakan? Satu. apa lagi? sama apa ya Gak nyaman gitu, kelisah hati itu Takut gak ibu sama saya? Rasanya Deg-degan aja ya Deg-degan <laughs> Oke, ya sudah, mari kita mulai uh, Saya boleh minta air itu, bu? Ya. Oke, makasih Oke, mari kita mulai, bu <tuh> Mari kita sama-sama Meminta kepada Allah Kita berdoa Semoga melalui rukia ini Allah sembuhkan sakit ibu Amin. Kalau memang ini sebabnya non-medis Semoga melalui rukia ini hilang dari badannya ya. Amin. <tuh> Bismillah <tuh> A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim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 Allahumma Rabb al-nas, ba'asa wa shfi, wa anta shafi, la shifa a illa shifauka shifa, uka shifa la yughadiru saqama Allahumma Rabb al-nas, ba'asa wa shfi, wa anta shafi, la shifa a illa shifauka shifa, uka shifa la yughadiru sakama. Allahumma Rabb al-nas, ba'asa wa shfi, wa anta shafi. La shifaa illa shifaau ka shifaa an la yughadiru saqama. Bapak maaf, bolehkah saya minta tolong disediakan air dalam ember kayak gini aja. Air biasa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Minkulli syai'in yu'dhik, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, Allahu yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, arkih, min kuli syaih, udzik, min shari kuli nafsin, atau ainin, hasid, inallahu yashfiq. Ar Bismillah, arkih, Bismillah, arkih, min kuli syaih, udzik, min shari kuli nafsin, atau ainin, hasid, inallahu yashfiq. Bismillah, arkih. Yeah. Ya, Bapak kasih pak. Apa yang Ibu rasakan waktu saya baca doa-doa ini? Jadi gatal. Jadi gatau. A'mudu billahi minasyaitanirrajim Wa qadimna ila ma'amilu min amalin Faj'alnahu haba'an man suraf Wa yunazilu alaikum minasemai Ma'al yutahirakum bihi Wa yudhib ankum rijizasyaitan وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، فَأَتَ الله بنيانهم من القواعد فخر عليه مصر، فمن فوقهم وأتاهم الأدب من حيث لا يشعرون، براءة من الله ورسوله، للا دين أحد من المشركين. قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء أم وينزل عليكم من السماء ما آللوا بِهِ به ويذهب أنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم بِهِ به الأقدام، اللَّهُ الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم الصحف من فوقهم، وأتاهم الأدب من حيث لا يشعرون. بَرَاءَةٌ من مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ حَتَّمَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ له وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَايِ مَا أَلِيُّ بِهِ وَيُدْهِبَ أَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ بِهِ الأقدام فأت الله بنينه من القوى فخر عليهم السخف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من الله ورسوله إلى الذين آحَدُوا من المشركين قل إن صلَّتي ونصُوكي ومحيَّا وَمَا مَاتَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا لِغَيْرِ اللَّهِ حريمة عليكم الميتة ودموالح ولحم الخنزير وماو حلال الله به. حريمة عليكم الميتة ودموالح ملخن زر وماو الله به. حريمة عليكم الميتة ودموالح ملخن زر وماو حلال الله به. الله به. فاسبحان الله حين وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعنشية وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحي الأربعة بعد موتها، وكذلك تخرج Lagi, Bu. Oke, okay, cukup. Apabila ada jin yang masuk lewat sihir, yang masuk lewat sihir ke badan ini, yang membuat gatal, yang membuat penyakit, yang mengganggu ibadah, yang membuat waswas, -was, yang membuat mudah marah, mudah emosi Yang memberi mimpi buruk, keluar dari badan ini demi taat kepada Allah Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa Keluar dari badan ini lewat mulut, lewat muntah atau sendawa A'udhu <-tuh> lillahi minas syaitanir rajim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 فأت الله بنيانه من القواعد، فخذ عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. براءة من الله ورسوله، للا دينى، أحتم من المشركين. قل: إن صلتي ونسك ومحياي لِلَّهِ لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك، ومرت، وأنا أول المسلمين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبى من صورة، وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب أنكم رجز الشيطان، وليربط عن لا قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأت الله بنيانه من القواعد فخر عليه مسقف من فوقهم واتهم الأدب من حيث لا يشعرون برأت من الله ورسوله إلى الذين أاحتوا من المشركين قل إن صلتي ونسوك ومحيي ومماتي لله رب العالمين La syarika lahu wa bidzalika wa wa awwalul muslimin. Apa yang Ibu rasakan selain gatal? Panas. Panas. Di mana, Bu? Seluruh badan. Seluruh badan, apalagi? Ada. Ada rasa berat di kepala atau di pundaknya? Di pundak. Di pundak sebelah mana, Bu? Kiri. Ada berdebar-debarnya masih? Masih Bapak boleh bantu saya, Pak? Bapak duduk di belakang ibu, Pak Alih wajah situ, Pak Tak apa-apa Tolong tepukkan pundak kirinya, Pak Keluar dari badan ini dengan izin Allah Sebelah kiri, Pak Barat Wa qadimna ila ma amilu Min amalin saja'alna hu Haba'an man وينزل عليكم من السماء ما ألي به ويذهبا أنكم رِجزَ الشيطان وليربط عَلَى به الأقدام فَأَتَى اللَّهُ من القواعد فخر عليه مستخو فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون Dorong Pak dari pinggang, dorong sampai ke tengku. Bara atumin <Sing> wa rasulihi laladin ahadumin al Mushrikin. Qul inna salati wa nusuki wa ma'hiya wa mamati lillahi Rabbil alamin. La sharika lahuhu biddalika wa mirtu wa ana awal al Keluar lewat mulut. Keluar yang masuk lewat sihir, lewat makanan, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa. Fasubahana <tuh> alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'oon. Fasubahana biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'oon. Keluar yang ada di lambung, keluar yang bersarang di lambung, yang bersarang di lambung, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalna hu haba amman surah Wa yunazilu alaikum minasemai ma'al yutahirakum رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ ankum قُلُوبِكُمْ shaytan بِهِ liyarbita فأت الله بنيانه من القواعد فخر عليه مصطف من صوته معته ملعذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله لا الذين أعتم من المشركين قل إن صلتي ونسوك ومحيي ومن ماتلي رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء أم سورة وينزل عليكم من السماء ما أليطهركم به ويذهب أنكم رجز الشيطان غَالِي يَرْبِ طَالِ قُلُوبُكُمْ يُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْكَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ من مِنْ فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمُ من مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ muslimin. Keluar lewat mulut, keluar yang ada di kepala, yang ada di tengkuk, yang ada di pundak, yang ada di dada, keluar lewat muntah atau sendawa. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَلِّيُوْ طَهِرَكُمْ بِهِ وَيُدْهِبَ أَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّطَ بِهِ الْأَقْدَامِ فأت الله بُنْيَانَهُمْ من القواعد فخر عَلَيْهِمُ مصطفى من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فرأتهم من الله ورسوله، لا الذين أعتم من المشركين. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika Oke sebentar pak Sebentar Tunggu sebentar Minum dulu bu. Mual Bu iya. Masih berat kepalanya mm -hmm. Kepalanya apa pundanya oh. Kepala Kepala mm. mm. mm. Bismillah oh. War yang ada di kepala berat min wa Rasulihil <coughs> ladinaahat min al Mushrikin berat min wa Rasulihil ladinaahat min al Mushrikin keluar mulut war yang ada di kepala berat min wa Rasulihil ladinaahat min al Mushrikin berat min wa Rasulihil ladinaahat min al Mushrikin ya Bismillah bi Keluar yang ada di kepala. Ya, keluar, dorong Pak, dorong. Ya, keluar semuanya, keluar lewat mulut. Tolong tepukkan kepalanya, Pak. Kepalanya, Pak. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Anni masaniya syaitanu binusbi wa'adab. Anni masaniya buru wa anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Fasta jabna lahu fakasyafna mabihi min dur Anni masaniya syaitanu binusbi wa'adab Anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Fasta jabna lahu fa kashafna ma Anni shaytan binusbi wa adab Anni ma saniya dhur wa anta rahimin La illa anta inni kuntu <tongan> wa adab. Anni keluar yang ada di kepala, keluar yang ada di kepala dengan izin Allah, keluar lewat mulut. Anni mas saniya shaytanu binusbi wa'adab Anni mas saniya durru wa anta arhamur rahimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Fa lahu fa kashafna ma bihi min dur Anni mas saniya shaytanu binusbi wa'adab Anni mas saniya durru wa anta arhamur rahimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin Fasta jabna lahu fakashafna mabihi min dur Anni masaniya shaitan binusbi wa adab Anni masaniya dhurru wa anta alhamur rahimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin Fasta jabna lahu fakashafna mabihi min dur Anni <Sanye> masaniya syaitan binusbi wa'adab Anni wa anta arhamur rahimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu lahu fakashaf, ma bihi min dur Keluar yang ada di bahu kiri Yang ada di pundak kiri Keluar lewat muntah atau sendawa keluar dari badan ini dengan izin Allah. Fas subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fas subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa Keluar semuanya. Keluar lewat mulut. Keluar semua yang menyakiti ibu ini. Keluar lewat muntah atau sendawa. Anni anu Ibu masukkan tangan Ibu ke sini Ambillah sedikit airnya terus Ibu sapukan ke wajah Ibu wajahnya panas enggak Bu? Bu? Hmm. wajahnya panas enggak? Hmm. hangat masih berat kepalanya? enggak bunda sebelah mana? kiri sebelah kiri Oke, Pak. keluar yang ada di sebelah kiri keluar lewat mulut Tidak. lewat muntah atau sendawa. Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. biyadihi malakutu kulli wa ilaihi okay. Ibu letakkan tangan kanan ibu di perut. Agak ditekan, dorong ke dada, ke leher, lalu ke mulut. Keluar lewat mulut dengan izin Allah keluar iya keluar keluar dorong pak iya keluar semuanya Alhamdulillah keluar lewat mulut. Fasubahan adzadi biadhiin malaku tu kulishayi wa ilaihi turjawn. Keluar yang tertahan di leher yang tertahan di leher dorong ke mulut dorong ke mulut keluar yang tersangkut di leher Keluar lewat mulut Alhamdulillah Keluar yang tersangkut di leher Ia, panas <coughs> <coughs> A'udhu billahi minas syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu <tweod> birabbil falaq min syarri maa khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab Wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad Kul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri alwaswasil khannas Al-Ladhi fi sudurin nasi minal jinnati wal nasi Wa s-safati s-safaf al-zajrati zajra Fattaliati zikra Inna ilahakum lawahid Rabbul samawati wal ardi wa ma baynahuma Wa rabbul masyariqa Inna zayyan as-sama dunia biziynetil kawakib, من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقدفن من كل جانب لحور وله عذاب واسب إلا من خطف الخطف تفعت به شهاب ساقب Keluar lewat mulut dengan izin Allah Luar yang ada di leher, yang tertahan di leher Luar yang ada di leher Keluar lewat mulut, keluar lewat mulut yang tersangkut di leher Dorong Bu, dorong ke, mulut bu, dorong, ke mulut bu. dorong ke mulut Bu. Nah, dorong Bu, dorong Bu. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi tarjun. Oke, sebentar Pak. Cukup Pak. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Lumas. Badannya terasa ringan, Bu. Kepalanya masih berat Tidak, alhamdulillah Pundak kirinya Alhamdulillah Masih gatal Tidak Alhamdulillah Minum lagi bu Bu Alhamdulillah Alhamdulillah Perutnya sakit enggak rasanya tadi, Bu? Iya, kayak Sekarang masih sakit enggak? Sedikit aja sini. Sedikit aja, oke. Okay. Dorong, Bu. Dorong ke dada, ke leher, terus ke mulut. Mudah-mudahan itu sisanya. Fasubhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Dorong sampai ke leher lalu ke mulut. Sasubahan biyadihi malakutu kulli di wa ilaihi di hikayu ya, yang di di lambung, yang di di lambung, sisa-sisa yang masih di silakan pergi, silakan keluar. ialah di malakutu kulli wa ilaihi turjang. Dorong ke atas, dorong ke atas, dorong ke leher, lalu ke mulut. Dorong ke mulut. Fasubahanalladhi biyadika malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. keluar lewat mulut. Semuanya keluar. Semuanya keluar, semuanya keluar. Iya, keluar lewat <tuk> keluar yang tertahan di leher. Iya. Alhamdulillah. Bapak nah, lagi mm bu -hmm. mm -hmm. Ya dorong lagi Bu. Dorong ke leher, ke leher terus ke mulut. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli Keluar lewat mulut. Ya, keluar yang ada di perut, yang ada di dada. Fashubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi malakutu kulli wa turja'un alhamdulillah nah nanti bu air ini ibu mandikan ya, nanti sore sebelum maghrib <tuh> nanti ini ditambah lagi ya pak, airnya pak dipenuhkan ya Nda nanti. nanti pas mau mandi aja nanti, tinggal dimandikan diratakan seluruh tubuh ya bu dari kepala ya untuk mandi berapa kali mandi? sekali ya pak, nanti ya Insya Allah, kisian ibu gatel Tadi malam sampai jam 1 ya Gatel, jadi sisa, tenang. Ya, hmm lama ya Dari habis isya sampai jam 1 malam Iya terus, ya. Sudah terus badannya yeah. ganti spray, ganti apa Ganti hmm. baju, mandi tidak saya mandi. jam 12 Tidak mandi tengah tidak malam ibu Hmm, saya tak, tak pernah nonton bola hmm. tapi orang-orang ribut -orang kan? final tadi malam tuh pak oh, piala dunia ribut itu teriak-teriak kan, Tenang, kan? <tuh> saya tak nonton itu tuh, <tuh> dulu saya suka bola pak nonton gitu setengah malam tuh saya tonton ini tidak gila <tuh>. mending saya tidur <tuh>. nah, jam 2, kan, tadi malam yang satu tidur jam, jam kamu 2.15 satu itu di dua ayam. Iya. yang kaki, badan, badan nah, alhamdulillah. Nah, cukup ini rokiyanya.